Yo, hey guys, welcome back with me Bandar Shrazin dan kalinya aku mau main hal yang berbeda lagi. Ya, ini bukan server, ini namanya sendiri. Ini lagi single player dulu. Di map parkour yang berbeda, itu spiral parkour yang kedua. Aku pengen nyobain. Aku bosen. Eh, aku ya aku bosen amat yang kata blog Raf. Aku... Jadi ya udah. kalau record tu delay, delay. Delay banget delaynya. Guys, do terus hilang lagi. udah udah udah Ini napa tuh? enak banget. Aduh, kena kuat. Aduh, kenapa lah? Kalau kalian mau lihat parkour spiral utama, enggak apa-apa. Coba aku nge-stuck, guys. Aku nge-stuck. Tadi aku udah mulai, tapi aku nge-stuck pas lagi di itunya. Itu aku nggak record tapinya. Sayang banget sih aduh ini di gimana ya wah nice. oh, ini ini super nglek -like sih ini super nglek -like, super duper nglek -like banget parah ah. kalau ini ini afono sindar bin rahim bresu bresu sini sini sini sini sini ke atas cipoin oh sih ini ini naikin nih ini pernah-pernanya kalau oh, eh mati gua ulang dari awal haa ah ulang dari awal Kalian bilang aku nutup, gak sebenernya, tapi ya beginilah, enggak banget tuh delay -nya. Nih, gak sih? Ini delay padahal udah ke kiri, udah pencet duluan, tapi delay. Nggak enak banget sih, tapi ya udah gak apa-apa. Udah 2 menit. kita 2 menit, record, terus saya bisa lagi. ya e, kita jangan lupa subscribe, btw. -bet. Ini udah kita bukain dulu. Kita sini ternyata sini lupa aku, apa lagi sini nih kata sini jangan ping like. Nih super like banget. Semoga enggak enggak like, enggak like, nge like, biar enggak like. Bismillah benar-benar non like. Semoga enggak like. Naik atas. Oke, cepuid dulu, cepuid, nah cepuid. Wah, ini tinggi. Nah, bisa. Ini parkurnya easy. Aduh, jatuh delay delaynya enggak banget. moga aja nggak jatuh ah jatuh masih jatuh tuh tua iya dua, dua. ah salah itu delay ah aku males ngomong karena nggak tahu males aja aku nonton kreator kreator lain tuh kenapa lancar lancar ya pakai OBS tuh enak banget sih tapi aku malas pakai OBS pakai bawaan dari laptopnya aku aku bawa pakai bawaan dari laptopnya guys bukan OBS kayak youtuber-youtuber YouTuber-YouTuber jadi kan pakai OBS kan um, aku enggak gitu sih kita langsung aja ke sini sini, ke parpur sini jatuh lagi bagus, jatuh banget keren, keren aduh satu, dua bagus bagus jatuh, jauh banget kalau kalian main aku kayaknya lancar banget dia ya mainnya cairan buat sih aku mainnya kalau di kalian gak tau lah tabut biar dulu biar nge enak sini tuh dua kalau kalian gak mau tau kalau tadi aku nge stuck gak bisa kayak gitu kalau aku F4 F3 F4 atau mau ganti game mode itu gak bisa itu misalnya no permission enggak ada permissionnya aku terus kalau kalian bilang aku udah coba buat ituinnya e apa buat op diri aku sendiri tapi ya gak bisa jadi satu jalan terakhir itu cuma relog itunya doang relog apa namanya relog Segininya minecraft untuk ituin e di ituin e serve itunya parkournya apa sih di ekstrak dihapus habis itu ekstrak lagi nanti muncul terus kalian tinggal aduh aku. aduh aduh ah bagus bagus banget aduh gapapa jangan marah jangan marah lagi bulan puasa jangan marah dua kali ya langsung sini sini Oh my goodness Dua, dua, tiga Uh, nilainya nya parah banget guys Kalau aku yang main ini delay-nya parah banget Tapi, gak apa-apa Demi content ya yeah, kan Maaf ya, kemarin-kemarin aku kurang sering nonton karena ya enggak apa-apa, ya, istirahat dulu, juga lagi itu, lagi gak bisa juga, lagi gak sempet, jadi kosong, masih kosong, cuma beberapa doang, itu pun masih short gitu kan, short-short. Oh, ini aku ingat ya, aku ingat. ini ke sini, ini ke sini kan? Aduh, ngeliat ini gimana? Nah, ini gimana? Oh, itu ke sini, ke sih sini ya? sini ya? Oh ya, sini terus? Ini ke sini, ke sini Oh ya, ke sini besok? Sini, oke. Oke, sebentar, sebentar. oke, first time di okay, sini sini kok ada air di nether nani ada air di nether guys tahu guys di nether ada air guys di nether ada air guys ternyata warna biru mantap aisy akhirnya oh my god guys kapan tuh ada, ada rose ada bunga rose. aduh, sakit sakit tuh man sakit, sakit tuh sakit tuh oke bisa ngaruh oh my god oh my god oh my god main sakit guys main sakit Sini ya Apa nih Padahal mah Ini lagi main Kenapa dapat Hot turis gitu kan Kenapa dapat achievement mana nih Oh sini Ah usah banget, nggak kebiasaan, nggak pernah main nih, nggak pernah main di sini, jadi kurang lancar mainnya. Suara keyboardku kedengeran gak ya, sih? Gak kedengeran ya Kayaknya gak kedengeran, soalnya hibat aku ini dari bawaan. Uh, harus hati-hati, hati-hati. Kenapa ketawa juga gak tahu lah. bismillahirrahmanirrahim dengar menerim? Suu eh maaf maaf maaf. Ini pro banget tuh yeh. Udah. Oke ini kemana? Ini kemana? Benar-benar gak tahu aku mana-mana. ini mana lagi? Oh situ Eh, jatuh, wey! Tumannn! <tuh> Aduh, jatuh aku Ini sini ya? Iya, ih! Super banget ngelaknya, ga enak banget ya Enak banget pake ini, record sambil nih Gatau, kalau kalian yang liatin kayaknya nge-like ini, soalnya Ga pakai resource pack juga Biasanya pakai resource pack itu, apa? Yang enam puluh, Petrus enam puluh yang buat itu apa sih? Katanya jatuh lagi, aku pikirnya. Buat Petrus, nyepit wars tapi enak, misalnya enak, smooth, banget, smooth, smooth, smooth. Yang kemarin aku pake tuh di belakang, tapi enak banget, smooth, tapi aku lagi males, kayaknya. Nah, lagi pengen nyoba liatin ini, nah akhirnya. Ini kemana nih? Ini kemana? situ ya? Ini enggak, oh iya yes. sih sini terus warna kerek -ke? aduh mana waktu itu sini ya akhirnya kalau kalian nanyain nanya apa ya Oh iya itu FF. masalah di moba mobile Aku lagi nggak record-record di mobil karena aku nggak tahu kontennya apaan. Ini pun aku juga nggak tahu kontennya mau ngapain betul Karena aku pengen sesuatu, gitu kan. Pengen main parkour, jadi ya udah aku buat parkour aja. Daripada nggak di-record, jadi ya sia-sia ya, kan. Yang sini ya, slime. Oh my god, nice. Oh my god, nice. Ini kemana? Oh, situ di atasnya. Oh yeah. iya, atasnya ah lagi aku aduh malah kena damage. aku nuk banget sini aduh mah aduh aku banget aduh ini gimana sih eh eh eh yo eh yo eh yo e. nah gini dong baru bener aduh jatuh lagi ya baru bilang ini dong baru bener eh jatuh lagi Mentung yes, ini level 19. Oh di level ya, ini level level 19 mungkin. mungkin level ya kan? Ini mana? Ini mana? Um, oh maaf, ini mana? Maaf nih mana nih? Ini mana nih? Ya? Oh, Oksid tuh. Bilang dong dari tadi sini kan. Woo, hello yo, hello yo, yo yo yo yo, what's up boy? Wendi pro banget aku wew. We. Aduh, spitran nih? Enggak sih, nggak spitran. Sambil nyari-nyari jalan, bukan spitran namanya. Mana? Itu tadi udah. Box oh, ini. Ayo oh, yang situ. Uh, gagal aku weh. Dari sini ya. Oh iya dari situ. Di sini. Terus kemana? Di sini ya. Itu ada tempatnya tuh. Ya sini, sini. Kayaknya ke sini. Iya bener-bener. Terus ke sini. Terus sini. Eh jatuh aku. Jatuh mulu nih. Gak seneng nih aku. Ini mana? Nih. Ya ke iya, sini. Di gua ender sit ya, ada ender sit di Nether apa? Kocok ada ender di Nether bodoh ya. Siapa yang buat map ini? Terus ini. Aduh, aduh nge -like banget parah. Udah ngomong aduh pala tuh. Males banget aku disini. di sini. Devil Devil Devil males banget aku. Dan Speedran, run, speed run, speed running, speed running, <laughs> bodoh banget ya Aduh jatuh lagi, mantap Terus ini, mantap, nice mantap jiwa, jiwaku ku nice jiwa ku, jiwa Kalau di HP tuh fine aliennya udah udah hilang guys udah hilang jadi udah tamat segitu aja lah Kalau mau find, la, onla, uh, find the alien lagi udah gak ada jadi udah jarang kalau kalian mau masih mau Kalau ada yang mau kalau ada yang mau kalau mau sih gak apa-apa aku buat lagi sih Kalau udah ada nonton enggak sih aku pengen buat lagi tapi nanti aja aku lupa level berapa aku lupa beneran lupa, lupa. dalam seberapa, yang aku buatin. Oh ya, kalau tentang F F tuh aku juga gabut. Kalau gabut Survival juga aku gabut. Jadinya nggak usah diterusin juga nggak apa-apa. itu masih gabut-gabut doang ya. Gabut-gabut doang itu guys. Aduh, nah itu. Aduh, mustahk aku beneran di sini. Level aku benci nih. Aku aku, aku nonton youtuber. Yang mainin ini. Jadi aku ada yang sedikit-sedikit inget ingat lain Aku salah satu itu sih Pernah sering nonton Youtuber parkour Gak tahu kenapa Soalnya kayak satisfying aja tuh Lompat-lompat ya kan? Sekolompat-sekolompat lompat. Pro kalau Soalnya aku tuh Salah satu yang harus diperlukan Player-player pro itu tuh Parkour sih Kayak Dream tuh kan juga Pro parkour ya kan Pemenang dari championship Pemenang championship championship 2000 berapa gitu lupa aku itu udah lama sih yakin aku ingat itu udah lama banget aku gak tau sih mapnya kayak mana pengen sih main mapnya tapi kayaknya aku kurang mampu deh dengan ke yang segini hakikinya dia nyaku gak mampu aduh mati aku aduh mati aku aduh mati aku udahlah mati enggak ada mati guys Alhamdulillah Regen dulu, Regen Aduh, nutupin banget nih Aduh, nutupin banget Ah, males, nutupin banget Baru hilang, Ah, selin nih Level 19, ngaco Level 19, ngaco Berapa kali coba tadi Ah, mati aku, Udah lah, mati aku, Mati ya, mati dah, mati dah Bener, mati Ah nggak bisa langsung mati gitu langsung ke tempat checkpoint gitu kan nggak bisa ya gitu. harusnya bisa ya kan langsung checkpoint lagi Itu kan enak kalau langsung checkpoint lagi nah Ayuh. sabar sabar sabar sabar sabar nggak bisa nggak bisa nggak bisa ya nggak bisa bener-bener harus dari sini masuk sini bisa gak sih bisa gak sih penasaran bongong waktu gak sih buang-buang banget gak bisa gak bisa ya? gak bisa gak bisa terbukti harus lewat sini ah bener kan jatuh iya yeah. salah seribu nih seribu time aku seribu nah seribu udah berapa menit Udah mati ya. Ah, selin. Rata-rata tuh ngeselinnya, ngeselin banget nih. Ah. Sabar-sabar ya, sabar-sabar-sabar-sabar-sabar bismillah dulu bismillahirrahmanirrahim pasti bisa pasti bisa banding pasti bisa untuk berobankan pasti bisa banding pasti one-try one-try one-try one-try no ever nggak pernah jatuh nggak pernah jatuh kok jatuh masih panjang sekolah ke atas ya kan sampai tamat ini sampai tamat aku Ah, akhirnya, tamat. Lu uh, masih ada? Lu uh, ngeselin nih Aduh, kalau jatuh meselin.. parah. Uh, uh, uh, uh, uh, jangan lagi, jangan lagi. Udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah meselin. Susah banget. Ini kemana? Oksidnya. Udah, udah. Ah, rada ngeselin juga ya. Sering juga sih, sering banget. Bukan sering juga, tapi sering banget. Udah capek, ya lama. adalah ah, bye. Forever dikit lagi, loh. Aku dikit lagi ke atas, loh. Dikit lagi ke atas, loh. Dikit lagi mau ke overworld, loh. Dikit lagi mau level up, level up. 1000, 2000, Sambung blok craft, kalau tamat ini sambung blok craft ini fix sambung block rough. sebelum kalau udah tamat di sambung ini sambung blockcraft block dari level satu ya di guna kan Iya singkatku sih sini mau kesel takut dosa ya kan Aduh jangan lupa subscribe like comment kalau nggak menarik juga nggak apa-apa aku juga pengen nge-record juga karena gabut gabut gabut kalau orang gabut nonton sini jangan lupa subscribe ya guys ya jangan lupa subscribe ya guys ya sebar sebar sebar udah ah tuh rasanya tuh gimana ya kayak marah takut tusain bisa ban bisa ban bisa ban bisa ban pasti bisa ban bisa pasti bisa ban pasti bisa Bani pasti bisa. Ben pasti bisa. Ah, pasti bisa. Aduh, ini apinya muncul lagi. Api, please api. Sini nih. Di sini nih. Hakikinya beda, harus hilangin dulu apinya. Ayo api hilang, api, api hilang. Nice, api hilang. Api hilang. Kayak orang gila. Ya. Ah. Aduh, gergetan semua, gergetan. Ben pasti bisa lah ya. Banten kan bisa bentuk pro, bentuk pro banding dua puluh. Selamat, banding dua puluh. Iya kan, mantap, mantap! Pasti kamu bisa, banding semangatin dari sendiri pasti bisa ya kan? Aduh, dalah dalah dalah batin dulu, gak bisa ada jerawat. apa-apa, gak apa-apa. Enggak apa-apa, guys. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau ada kegagalan baru baru benar ada kegagalan tuh. Menurutnya pasti salah, guys. Ya, Kalian pasti pernah salah, kamu enggak pernah. Termasuk aku enggak pernah. Ah, oh, bismillah. Waduh, berat. Berat banget. Ben, banget sih. Ya, aku gugup sendiri udah gila. Sih. Udah gila sih pemutih diri sendiri. Aku diem dulu ya, mode fokus dulu ya Aku diem dulu mode fokus Oke okay. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah <tuh> Lebihar Al Oke. Okay. Omaraftrut. Ah, shi boy. Di dread ada in the side guys. Ini dread ada in the side. Tahu. Berapa menit nih disini Berapa menit nih? 300 eh, dari dari 700. Oke, okay, 1300. moga aja ya. Enggak 2000 disini sini. Peringkatnya aku malah noob lagi dah. C lagi. Atau D. 4.000 loh. 4.000 liter nih. 4.000 lah ini. Baru malah enak kok. Noob banget weh. Pasang lagi lah. Aduh, rada kesel ya. Ayo. Rada kesel, Siti. Bismillah, ayolah, bismillah. Ayo, Mojang Studios. resource spec meteors aku pakai resource spec meteors pada akhirnya ya Ah namanya Soalnya resource spec ini tuh apinya tuh lebih kecil daripada sebelum-sebelumnya Ayolah ah, Bahan pasti gak bisa Ini baterainya satu delapan belas dua aku pakainya Udah lah, jatuh mati lalu Kita regen dulu, regen regen Regen, regen Nah Kecil kan apinya. Ah, Aduh skills, skills, skills, skills, skills, skills, skills, skills, skills, skills, oh, ya ya Uff terlalu easy peasy lemon squeezy aduh skills, orang gila skills, skills, skills, bisa jam berapa betul ya udah mau setengah jam ya? uh Kenapa lagi dah? Oke, okay. doain aja lah ya. Nggak ada inayah. ada tuh Bismillahirrahmanirrahim, moment of truth. ah aduh, kenapa gagal woi Udah, apa? Bisa lagi, kok bisa lagi. Bisa lagi. Bisa Eh salah salah, nah F1, F1 F1, F1 nih, F1 nih, F1 nih, F1 nih, F1 nih, F1 muslih, wih wih, eh, berapa, darahku berapa, darahku berapa, you know what, walaupun darahku dikit tapi gak apa-apa, kita bakal maju sampai benar. Maksudnya gak masalah, eh bener dong, mati ya lo Gak lah. Kukira spektator Ah, kenapa langsung mati sih? Nih. Eh, untung aja Gimana lagi? Gimana lagi? Dibana, lagi, dibana, lagi dibana. Jauh banget gitu ya dalam hati oh, nanti ke pencet poin kan pencet kan sayang ya kan sayang banget pencet checkpoint -ban. pasti gak bisa udah nyerah gak bakal dapet enggak bakal bisa gak bakal bisa ke sini lewat sini kita gak bakal gak bisa udah nyerah gak bakal bisa bisa bisa nggak bisa, pasti nggak bisa. Bisa bisa nggak bisa, pasti nggak bisa. Nggak bisa enggak bisa, nih pasti nggak bisa. Pasti enggak bisa. Uh, hampir. Ah, aman, aman guys, aman. Enggak ada masalah nggak jatuh kok tadi tuh nggak jatuh tadi tuh bohongan jatuhnya siapa aku. tuh kasih. ah oh, semut lagi di layar aku we. pasti nggak bisa dah nyerah bisa ini nggak bisa ini nggak bisa lompat nah bisa nggak bisa lompat sini Itu kan nggak bisa mendarat kenapa bener sih pasti bisa dah pasti bisa kan bisa lompat sini aku bisa lompat sini lompat sini lompat sini bisa enggak eh, bisa deh kira-kira kimochi-kimochi ya mete kulase udah lah. kita sambil ngobrol-ngobrol ya lah apa nih lah, aku udah kesel banget sekarang dah udah udah udah kayak udah bisa lagi dah udah kayak udah udah nyerabet gitu kan udah gak bakal dapet lagi gitu Kiko enak tau Kiko enak tau gara-gara Kiko ini pasti gara-gara Kiko ini ah ya guys jadi kita langsung kesini lompat sini guys ini tutorial ya tutorial Lalu orang yang ngelatuar gak bisa kan lawak lawak nge-debat lawak lawak lawak sini jatuh jadi kita jatuh harus jatuh dulu terus kita harus dulu, ya langsung stres langsung nanti nanti langsung stres nanti. nanti langsung stres kok stres mantap jiwa mantap jiwa tetap, berjiwa. Jiwa. Jiwa. <tut> tetap jiwa. Masih berjiwa. jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa,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 jiwa mantap pun jiwa ara ara ara ara ara ara ara ara ji moji moji ya bete ya bete ya mana rupanya jiwa ngadain ada jiwa. Jiwa. Jiwa. Ini ke mana, ini ke mana. jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, lagi jiwa, lagi. oh, oh, oh, apaan? oh ada lagi. jiwa, jiwa Jiwa, jiwa, nice jiwa, nice jiwa, jiwa, 50 ger jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, meta, jiwa, jiwa, punya jiwa, punya jiwa, punya jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, duhuru akhirnya keluar dari dunia yang dikutuk itu eh jatuh aku mati ah, ah, ah jatuhnya di sini ah, ah, ah, sekali ah, mantap Puji nana leader size Udah, size lagu indah, windah, windah basuh bersaudara. Ini ku sini ya? Alright, alright, mati, mati, mati, mati, mantap puji, wah mantap puji, wah mantap puji, wah mantap puji. Wah kok di gitu kan? Lah, kok di end, laku di laku di end, di end, di end, di end, di end, di end, di end, di end, di di e jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, di jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, meta jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, Nyawa, nyawa, nyawa, nyawa, nyawa, nyawa, nyawa, nyawa, nyawa, tapi nyawa, nyawa, nyawa, nyawa, nyawa, nyawa, nyawa, nyawa, nyawa, nyawa, nyawa, nyawa, nyawa, nyawa, jiwa jiwa nyawa, jiwa. jiwa nyawa, jiwa jiwa. Jiwa... Jiwa jiwa... jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa mana kemana? Situ Duh ah, Ada jatuh lagi <laughs> hmm. Ah, jatuh lagi. Dah, mati. Ah! Ah, dah. Dah, udah. Ayo lagi, ayo lagi. Ding. Ding. Ini nggak akibat. Super. Udah! Berhasil, berhasil guys, berhasil guys. Kecebong! Antum kecebong, antum anak kecebong. Azan. mau salat dulu. Kali. lah, Kecebong nih. Ah jatuh lagi kecebong, kecebong. meta jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, ara, ara. jiwa, ara, ara. jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa, jiwa,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 metadium, su su, eh su metadium udah harus metadium gak boleh ngomong ya, tapi metadium harus harus diem. jiwa situ urah urah beta urah urah Bismillah Bismillah urah next people buat apa ndah? naik mana langsir oh, itu Kita ikutin, kita ikutin, kita ikutin ya kan? Biar lama. Eh jatuh aku mantap jiwa, mantap jiwa, mantap jiwa, mantap jiwa, mantap jiwa, mantap jiwa, apa jiwa, masih hidup mantap mana nih kemana, mana kemana mantap jiwa, kemana jiwa, ini kemana mantap jiwa, mantap jiwa, mantap jiwa, Ah, jatuh. Satu, dikit lagi satu jam, guys. Ah! Dikit lagi satu jam, weh. Tan, dikit lagi satu jam. Ya udah sih, gak apa-apa satu jam. Pasti menganalisisnya lama. Pasti ngeditnya lama. Tapi gak apa-apa, kita nggak usah ngedit. Malus ngedit. Malus ngedit. Malus ngedit. Tadi lamanya di netherite undess it dong tuh. Lihat lagi, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap. Nice. I love you. Memang accept. Minta dim lah. wah lah, eh. tadi aku tadi aku ngomong sedikit tadi aku ngomong sedikit eh ngomong banyak dari situ dari sini dari sini bismillahirrahmanirrahim udah meta ura ura ura ura Meta ura nggak worth it berarti jiwa jiwa jiwa mantap bu jiwa ya meta jiwa masih worth it weh meta jiwa aku tadi nggak lupa ngomong jiwa weh! mantap mantap mantap mantap mantap bu jiwa jiwa jiwa, jiwa jiwa nyawa, jiwa jiwa jiwa. jiwa jiwa jiwa, kelebihan jiwanya. Nyawa. Nyawa. Elang, elang. nyawa, nyawa, nyawa, nyawa, nyawa, nyawa, nyawa, nyawa, nyawa, nyawa, nyawa, nyawa, nyawa, nyawa, nyawa, nyawa, nyawa, nyawa, bentar dia mendadak di -di -di. ya adalah meta ngobrol kita nggak usah pakai meta-metaan nih jadi kalau kalian mau tahu kalau lagi di uh, mobile itu apa Youtube mobilenya tuh aku lagi nggak bisa soalnya aku nggak tahu gabut oh ya untuk Minecraft di hp aku udah nggak pakai lagi sekarang Terus untuk yang lain-lainnya juga, itu, ya jatuh, ya mati dah. Levelnya panjang berarti ya moonwalk nih. Yaudah apa sebagai pro player, pro player asin, gak ada akhlak. Kok gak ada akhlak? Ada akhlak lah. Sebagai pro player. Aduh, itu kelebihan weh situ tuh aku nggak pencet spasi ya kan nggak lompat situ lompat mulu dah itu pencet shift what do you mean Gak pencet lompat dan pencet shift what do you mean right right oke okay. oke okay. nice ulang lagi ulang lagi dan mengulang lagi itu kenapa spasi aku ngebak weh, kalau di situ spasi aku ngebak tapi nggak apa-apa lah, orang pendek ini, ini justru pendek, jadinya susah, Disusahin karena pendek. Tapi kok gini ya, padahal aku tuh pro player dari itu tuh, apa namanya tuh, blockcraft. Harusnya bisa lah ya, blockcraft tuh susah, ini cuma lompat-lompat doang, nggak, nggak ada susah-susahnya, cuma bagus dong ya, blockcraft beda. Ah, blockcraft tuh ada yang susah-susahnya soalnya. Kayak gimana semua yang susah-susah ditambahin di pojok, eh di blog raf itu itu, aku masih nggak bisa gitu? Tapi ya kan. ini kenapa sih? Nah gitu dong, ini kenapa sih? Ini kenapa sih? Ini kenapa sih? Ini kenapa sih? Ah! Ini kenapa sih ini kenapa sih? Ini kenapa sih?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 apa sih meta enak eh enggak enggak enggak ada meta-meta no no jangan ngomong jangan ngomong nanti beneran nanti itu enggak worth itu lagi pakai itu ini kenapa sih ini kenapa sih ah tidak berarti meta diem tadi ya meta bisa eh nggak pernah aku sebutin bodoh oh harus ke atas iya harus ke atas cuy iya harus ke atas ya kor Iya, iya, iya. benar benar ngomong aja sebenernya ngomong dong, kalau ini bener lo sini ya bener kan nggak bisa? Ayo, aku main better gila, ada, ada, main ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ini kenapa sih? Ini kenapa sih? Ini kenapa sih? Ini kenapa sih? Kenapa sih? Yo, kalian bilang aku marah-marah itu bukan ya? Ini ini mete nggak nggak ini bukan mete. Iya lah ya bisa bilang iya lah. Ya warung bilang dah. Lanjutin tadi kita sampai mana? Minecraft di HP. Minecraft di HP tuh aku tuh udah jarang. Karena aku udah uninstall yang di HP Karena entah mengapa Karena aku udah pake yang di laptop Sering yang di laptop Terus HP-nya juga Udah kayak gak enak aja Itu gak enak Soalnya bukan punya aku Jatuhnya jauh banget ya Gak apa-apa Ya begitulah Terus aku juga udah males pakai yang di HP karena ya begitu gak enak dipakenya Tadi bisa dah mantap Ya terus kalau kalian nanyain kenapa aku nggak record FF aja atau ML atau eh, ML nggak main Record FF atau apa gitu konten apa gitu fan alien itu karena ya aku males aku gabut aja aku konten-konten kayak gitu, aku gabut. Kalau Find Alien, aku udah... Yang di... udah, itu yang gini aja. Yang di-edit tuh aku udah niat. Aku niat. Aku niat dalam hati. Udah niat banget. Tapi yang gak di-edit -di tuh... Antara males atau gak niat. K atau gak, bi gak bisa. Gak sempet. Kayak... Sekarang. Ini aku gak sempat Karena ini di laptop. Aku gak tau. Cara ngedit laptop aku kurang bisa. Karena kelebihan datanya. Memori takutnya habis ya kan? kalau ngeditnya di laptop. Kasian. Bukan laptop aku juga. Nggak mau aku kasih tau juga sih laptopnya siapa. Ya, begitulah. Terus ditambah lagi aku males. Ngedit di laptop karena ya... Males aja gitu. Kayak terlalu spesifik banget ya. Kayak... Aduh, mending enakan kayak punya editor dah Lo jadi tinggal record Kasih recordan ke editor Udah deh Kelar Dah, masalah kelar Aduh, itu gimana ya Kembali ke parkour ini parkour ini, ini parkour spiral kedua Udah dikit lagi tuh Udah 51 menit, aduh Dikit lagi 1 jam Nyampe gak nih Oh ya, kalau kalian mau mabar silakan mabar seperti. Aduh ini, ah kenapa sih? Ada benci sitik eh. Tapi kalau lagi puasa harus sabar, gitu kan. Kembali lagi itu kalau kalian mau mabar di Block Craft tinggal join aja. Play Block Craft cc play Block Craft titik cece. Itu IP-nya, kalau mau join. Boleh-boleh aja. Bukan punya aku tapi-nya. Jangan nanyain aku tahu dari mana. Itu server pertamaku aku, yo. Elestial bangga melihatku. Elestial, kamu semoga menon. Enggak, <t> enggak, enggak. Aku itu pemula, sebagai youtuber berpemula Yang dulu aku record waktu masih bayi. Masih tahu apa apa? Akunnya hilang. Akun akun keluarga lagi. Eh aku keluar. Iya, tapi enggak enggak Akunnya hilang ya kan gara-gara itu oh, udah lama banget sih itu. Iya kan banget, kangen banget aku kan banget waktu itu. Aduh jatuh mulu. Susah gimana sih itu? Ah. Ini gimana sih? Nah, ini, ini kemana, nih? kemana, nih? kemana Situ Bismillah. Pasti gak bisa Hah. Ini kemana nih, ini kemana Ya eh, beneran, ini kemana Ini kemana Sini pak. Oh bisa, bisa Gak ada Wah ini males sih Wah ini males sih NICE! NICE! NICE! Itu susah banget, itu susah banget Jujur itu susah banget, yang kayak gitu Di end lagi, cek Cek NICE, ini gimana? Sini NICE Ini sini. Ada tangga? enggak ada Sini, terus tuh sini Ada jedotan-jedotan lagi dah. Males aku kalau ada jedotan-jedotan. Uh. Ini enggak nggak berguna banget nih. Enggak berguna banget. Entar berguna banget. Ini ke Bawah, di mana bawah? Situ. Okay. Sama aja weh Dah heck Tempat yang sama aja lu Itu gimana deh tarik ke situ Sini apa oh, Ada jalan Ada jalan, ada jalan Ada jalan guys, ada jalan Oh sini Sini Oh my god, aku perlu player <laughs> Gak gak gak Aku coba, aku coba Aku coba ngabung <tuh> Aduh, kena sedikit, tapi bisa naik atas. Terus, ini gimana? kok slime kan ada slime boy oh, ya benar slime kena, apa? Ke atas kena, lama ya? Udah lama banget nih. Eh, dikit lagi, dikit lagi. Aku aku aku dulu pernah lihat kena, kena, kena, kena, kena, kena, kena, kayaknya. kena, kena, kena, kena, ini mana dong Situ gak bisa Ini kemana Masa muter masih itu bisa bah Ah males nih aku gak tau jalan Gak bisa kemana-mana Ini Ini kemana sih emang Bingung aku kadang-kadang tuh Bikin bingung Lah ini kemana lagi Sini Ah Bingung banget, jalan-jalanannya susah ya. Jalan-jalanannya susah ya. males aku kalau main parkour tuh, jalan-jalanannya nggak tahu jalan-jalan kemana. Aduh, parkour yang susah tuh, parkour ini tuh yang nyari jalan. males aku nyari jalan. Enaknya tuh kayak, kayak parkour yang jalannya lurus dong ya. En. Itu enak, satisfying, satisfying stones ini nih sini kan besok kemana ini nggak bingung aku bisa bisa bisa bisa bisa bisa guys bisa guys gasken gasken gasken bisa guys bisa bisa wih bisa weh nice intinya kalau melihat satu nih hancur semua nih, hancur semua nih? Kalau ya kalau, aduh, kalau apinya dinyalain, maksudnya apinya, uh, apinya bisa ini pakai gituan yang bisa nyalain api. V, apa sih namanya ya? Permission buat nyalain api yang bisa menyebar gitu. Abis, nih, habis nih bisa lewat ini. Pembuatnya suka banget yang bikin kayak gini, ya. nice, pro banget, pro aing mati, pro mati, pro mati gitu. Ragequit rasanya pengen banget ragequit sih, soalnya udah lama banget pengen ragequit, tapi karena ya begini udah seru, di udah takutnya dikit lagi ya kan, nanggung banget, makanya lanjutin aja lah. Ama gak pernah kan aku rekord berapa jam berapa jam ya kan, nice, kasian kasian. Di kemana? Lah di kemana? ya oh situ, nice. Gerak gerak, nice, aman, nice, Mana mana mana. mana. Uh, uh, ah, kelebihan. Aduh ah, aduh maduma Aduh nah tu kull Sush Su su su su Su so so nice su su Su Su Su Su, su, su. su, su, su, su. su. su. Oh iya lagi weh Aku resmi menamatkan Parkour Legendary Legendary Parkour Ini mana? Aduh males aku Sumpah Ini mana, weh? Tuh Apa situ? Ini gak ada to- Oh tuh dia Ini rupanya sini Rupanya weh Gak ada jodotan aman Tuh, sini. Oke. Okay. Udah. Oke. Okay. Aduh, ini masih jauh apa sih? Masih jauh apa? Terus ini kemana? situ mana? Mungkin bisa tuh. Dua, tiga, empat. Nih. Ini harus dari belakangnya lagi. Bisa nih kalau ada belakangnya lagi. Bisa kemana Ini muter lagi soal. Ini yang Spongebob Ini Spongebob sponge Kayak gitu aneh kan Apa benar harus lewat sini Hah? Ini muter puter apa? Aku bingung ya eh. Hah? muter muter apa? oh enggak deh mau deh bener jalanannya. terus mana masih jauh apa ya aduh masih jauh kayaknya apa lagi tuh berapa lagi tuh masih jauh sih masih jauh banget sih masih jauh banget sih tapi kalau dari lihat sini dari situ banyak banget udah pak. udah pak udah satu jam pak udah satu jam sih udah satu jam Udah peringkat C nih, peringkat C. Aku nggak tahu nyari jalanan lama banget, weh. Jalanannya dimana? Gitu kan nggak tahu saya. Lu banget, weh. Ini jalannya kemana, weh? Beneran, jalannya mana mas oh, ini Bilang dari tadi. Nggak bisa ngomong sih. Terus, ini mana? Situ, kah? Situ, kah? Sini. sini kah? sini ya bener sini sini ya ke sini sini sini sini sini aku dikit gini nih udah sejam jadi kita bakal dahan habis ini. lanjut aja atau enggak sampai full aja ya Oke okay. alright kita bakal lewat sini ini bisa gak ya? bisa kali ya? sini sini sini sini, ah, oh, salah, kesalahan besar, ah jatuh kesalahan besar nih, oke, okay. fix fix cepetan cepetan cepetan cepetan jangan marah marah, ya fix fix cepetan cepetan cepetan cepetan cepetan cepetan cepetan, bagaimana gimana, gimana? bagaimana sih? bagaimana, ini mana sih ini mana sih, mungkin situ, situ dah. Sini, tuh kemana ke situ? Ah, mana kemana we? Beneran ini mana weh? Ini kemana, we? Ini satu jam weh? Weh, ini kemana weh? Ah, elah, ini kemana sih? Ini kemana? Itu bisa kan? Ah, sih, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, lagi, speedrun, speedrun, speedrun, speedrun Aduh, jatuh lagi Ah, cepetan sih Udah murah-marah aku nih, udah murah cepet nih Aduh, aduh, lama banget Aduh, aduh, lama, aduh, aduh, lama Aduh, lama. aduh. lagi merespekt, sumpah, sumpah, nice, ini harus dari sini, please janjito, please janjito, please janjito, ini bisa, nice, nice, akhirnya, sini, nice, bener, bener, bener, sih mal, sih tuh, bener, ada Keren banget nih. Bisa gitu ya. Ah. Meselin sih. Ini bisa gak sih. ya Aduh. aduh, aduh, aduh, itu tadi aku udah kira udah mati, tuh sumpah dah masih hidup, woi, cepetan, cepetan, cepetan, cepetan, cepetan, nice, nice, nice, cepetan, cepetan, cepetan, cuy, cepetan, ini, ah, lama-lama indah, udah bener-bener gak betah, aku bener-bener gak betah, udah cepetan, aku bener-bener udah -bener gak betah turun ah, cutan, cutan. ah aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, nyakut, nyakut, aduh, ny nice, nice, nice, nice, nice, nice, nice, asep, nice, nice, nice, nice, jamal, jamal, jamal. Okay, aman. Ah, okay, sini, sini. Ramadan mengajarkan puasa, Ramadan mengajarkan mengajarkan kesabaran Gak bisa Aduh Ah coba tanah apa sih Ah elah Ah sumpah sumpah sumpah sumpah sumpah sumpah Sumpah we. sumpah weh sumpah weh oh, sumpah weh Ih ih ih Eh, eh, eh, eh, eh, dari belakang, dari belakang, dari belakang. Ah, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, kadang kadang Bagus, bagus. sep jatuh nice nice op We, we, we. Cepetan, we, cepetan, we, cepetan Jangan jatuh-jatuh ke air lah Kalian gak tau muka aku sekarang kayak mana Kalian gak tau nice. Bilek, bilek, ben bilek Sini lah ya. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Ast dengan kegilaan yang kayak gini, aku tak mati dah. Deseneng banget. jangan mati lah yola jangan mati lah yola jangan mati lah yola jangan mati lah. ini kemana pula sih sini rupanya Dek mati dek aku de, mati aku dek kalau kelebihan jatuh aku marah banget Ya ayolah ayolah ayolah jangan Bisa dipencet Sumpah dek Dari sini Shiii boy aku senang sekali mama aku udah nggak karuhan lagi nih kayak mana kaki aku udah gemetaran kaki aku udah gemeteran udah males banget nih udah tapi pengen cepet-cepet selesai sepedaran lah udah nggak betah banget sekarang udah nggak betah banget sekarang udah pulang lagi tuh begitu aku, okay, aku udah tetap harus sabar oke aku udah oke oke alright urai jangan sampai jatuh jagoan pasti bisa jagoan pasti bisa ini akan ternyata oh my. Harus, harus ikut bener-bener harus ikut dah. udah cukup udah cukup cukup tahu sih kayak mana udah cukup banget dah dengan bereng kayak gitu, cek poin, cek poin bagus, aduh, aduh deh, adu de. aduh deh, aduh di, de, aduh di, aduh di, aduh di, aduh di, ah sabar, aduh. aduh. oh my goodness, ah Got. Adalah reach nice. nice. Adalah reach kena sumpah, reach kena sumpah. Kenapa jatuhnya harus ke air sih? Jadi mental break dance kan. Nice, gitu kan dari tadi. Tadi jatuh matinya situ jatuhnya. par. Kemungkinan banin akan gila sebentar lagi. Gak mati, weh Nah, ayo. Anam banget sih pada gua Aduh, gimana ya? Udah malas-malas, udah mager banget aku main. Udah malas. Ah, aku pengen ngecut beneran ingin ngecet, tapi kan nggak boleh ngecet ya kan, nggak bisa juga. Aduh, tuh mentalku udah kayak, udah gak kayak tadi pagi, udah nggak kayak tadi masih di itu, masih di sono. Ah, udah peringkatnya nuk banget aku udah Dulu cepetan, kayak cepetan, kayak cepetan kayak, kayak. belum lagi itunya uploadnya aduh aduh itu berkan banyak-banyak peluang kan enggak gitu kan banyak peluang itu berkanda nah, seti jam nih seti jam seti jam live kan dikembangkan yang itu kan live-live gitu kan bisa kan belum bisa kan belum bisa dia membiayai nama YouTube jadi harus benar gitu harus menang gitu kan nggak punya aksennya kan nak pan itu harus gitu gimana jadinya sini ayolah. sini sini ayo ayo nice nyampe akhirnya ah. ini kemana nih ini kemana nih kemana nih ke bawah justru mana? Kat jatuh lagi. Hah, dah malas aku. Aku tak ingin. bisa. Guys. Aduh, ini susah. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, jangan mikir itu jangan mikir Tinggal lompatan terakhir. Kita lepas resource pack. Udah, rekornya udah kecil batu Harus lebih lagi. Aku, satu jam. Eh, ayo, ayo Nah. Leader size to the size. The odds. Thanks for playing. Nice. Reng aku apa, nih ada... Eh, tradisi... Keringku C Aduh yo, ya sudah guys kita udah dulu dari sekarang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe, like, comment, share dan juga jangan lupa share, komen juga kirim ini ke semua teman kalian, semua keluarga kalian dan juga bye happy good day happy nice day bye <coughs>